Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mematikan Windows Defender ya karena menurut saya untuk Windows Defender ini udah cukup gitu kalau kalian mungkin kalian suka untuk uh, beli film Ori atau mungkin ya main game Ori gitu ya tanpa bajakan-bajakan atau mungkin buka yang aneh-aneh gitu ya dan ya kayaknya Windows Defender doang udah cukup gitu. Nah, tapi waktu itu saya mencoba gitu ya, untuk menginstall Losaga gitu ya. Game Ori tapi gratis gitu. Kalau kalian nggak tahu atau mungkin PB juga ya. Ya mirip-mirip kayak -mirip PB tapi ya gameplaynya beda gitu. Dulunya sih game school ya. PB sama LS. Cuman LS doang sekarang. Nah, jadi begitu saya install itu nggak bisa Pak ya. Jadi ada error ya sebagainya gitu. Dan saya coba untuk matiin antivirus sampai uh, saya bisa memasukkan ID dan password gitu. Dan ternyata bisa gitu. Dan itu membuktikan bahwa yang nggak harus... Game bajakan gitu untuk kalian mati nanti virus bahkan game ori pun ya kalian harus mati nanti gitu mungkin karena tidak trust atau mungkin tidak terpercaya mungkinnya dan di sini kita akan langsung saja ke tutorialnya kalian cukup klik start di sini dan kalian cukup klik yang ada lambang gear ini di atas tombol power kan gitu ya sebenarnya bukan tombol sih ya gambar power mungkin ya dan di sini kita akan klik yang settings dan uh, di sini kita akan ini kita geser dulu ya dan di sini kita akan ke update and security gitu ya yang paling bawah paling bawah dan paling ujung gitu dan di sini kalian cukup klik yang Windows security gitu ya dan kalian cukup klik yang Open Windows security dan kalian tungguin sampai kebuka dan kalian klik yang virus and threat protection dan di sini kalian cukup klik yang uh, virus and threat protection settings gitu ya kalian cukup klik manage settings dan kalian cukup klik yang ini yang real-time protection kalian cukup klik saja gitu untuk mematikan nanti akan ada UAC atau mungkin user account Control, tinggal kalian les aja gitu, kalau misalnya kalian mau juga, dan kalian bisa menginstall game yang kalian mau gitu, contohnya ya kayak Los Saga tadi gitu, atau mungkin kalau kalian mau pakai game bajakan gitu untuk menginsalnya, ya terserah gitu, terserah kalian, itu hak kalian untuk menginsal uh, game bajakan gitu, bodo amat kalau saya mah. Dan setelah kalian beres menginsalnya, kalian bisa mencoba untuk Mengaktifkannya lagi Tapi kalau mungkin Kalau kalian Mau pakai game bajakan Saya saranin Kalian copyin dulu cracknya Dan kalian pastiin dulu gamenya jalan gitu Jadi kalian Ya sampai ke menu gitu ya Atau mungkin sampai ke Loading screen ya Dan sebagainya Sampai main gitu Karena kalau kalian misalnya Belum buka gamenya Dan kalian udah nyalain lagi Kemungkinan nanti bakal dihapus Atau mungkin bakal kehapus gitu ya File yang kalian jalanin Atau mungkin File yang dibutuhkan Untuk menjalankannya Atau File dari gamenya gitu Jadi nanti bakal ya ada masalah kayak 0x00 dan sebagainya gitu. Jadi ada file yang terhapus gitu. Ya mungkin kalau filenya terhapus kalian bisa mencoba untuk mengstore filenya. Nanti tutorialnya akan ada di pojok kanan atas kayaknya sih ya. Kalau saya nggak males saya bakal simpan di pojok kanan atas. Tapi kalau nggak ada kalian cukup cari aja ke channel saya gitu ya. Dan ini kayaknya cukup segitu doang tinggal kalian on lagi aja, kalau kalian udah beres menginstalnya dan ini nggak selalu untuk game pirate deh, jadi untuk game ori kayak losaga itu kan ori juga sih, tapi gratis gitu ya. Dan itu tetap kayak gitu gitu dan kalau begitu saya mencoba untuk mematikannya dan saya install lagi gitu ya gamenya dan saya jalanin itu bisa gitu, nggak ada error sama sekali. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Thanks cowok cing, bye bye.